kan mau pakai apa I don't hear maybe this one eh gimana sih biar kayak ini jadi toh aku belum tahu aku belum tahu tempat uh, aku belum tahu uh, uh, waterfall itu kayak gimana dan dimana itu belum tahu tapi waktu itu pernah lihat sign uh, kanto lampu waterfall dekat-dekat rumah jadi Let's try it ibunda yang tidak bisa tanpa nyetok tidak bisa tentang popon popon lihat asapnya mie <laughs> rambutmu kebak salah kostum lagi masa pakai sandal gini sih I'm so stupid wearing these sandals This is really uncomfortable really yeah. ya? of course why people wear sandals Jangan hmm, hidup di Bali. Bali love nature. Aku tahu itu kantuan kanto kantor lampu kanto lampu wajar Lewat sini sepertinya tidak. Lewat mana sih? Ini Bercanda. Sih? Wow. Tapi kok kayak kotor gitu pak? Kotor hujan lah. malam. Haidah uh, <m> Haigue <Tonightuell vitally> uh, <alliance> Ya, ini ada merah nih. Oke oke okay. Wuh, okay, okay. bagus! Bagus! Bagus, aku ada di Bagus! Apa Ternyata bukan kita doang Mikirnya um, kita paling last ya Karena kita ke Semijang setengah uh, 6 Sengah 6, 6 Ternyata ada lagi Ayo kita pakai masker Maskerku disana nana. Dadah By the way, baju kita